Ha ha ha Perjalananku di Jekarang Langkah demi langkah yang coba aku lakukan Kalian pasti bertanya-tanya Bagaimana hidup dengan mangsa adanya Tanpa kenalan Bahkan tanpa pengalaman Bisa bertahan di kota orang. Sukses Bagaimana orang mengartikannya, tapi pastinya semua orang ingin sukses. Untuk itu, di sinilah saya berjuang memulai kehidupan yang baik. PT yang bonafit, PT mana aja Mas. Kalau PT -pt yang peneliti ini ada banyak sih Mas. Tapi kalau menurut saya pribadi sih bola yang arah sana aja Mas arah sana. Jadi ini nanti ke sana ada pertigaan di gitu ini. Gitu. Itu di sana ada beberapa manufaktur Indonesia. samping PT Showa ada PT yang lumayan juga cuma dinamik juga nama ya, PT-nya PT Patria di daerah itu juga banyak PT-PT yang Bonapit juga ada memasuk Ya, Mas. Di situ Lepas di aja, selamat Tapi kalau mau mau ada kerjaan, mau kedatang ke PT nya tolong jangan pakai sandal. Pakai yang rapi, jangan pake. jangan pakai kaos Soalnya, biasanya sih, Kebanyakan kalau di sini yang pakai kaos itu enggak malah Mas. malah jenis sama Pak. Ya, Mas, pada banyak ya atas informasinya. Baru lulus juga, Mas. Ya, Mas, saya baru lulus kok. Oke, semangat, Mas. Ya, nyari kerjanya. sekarang di, di dalamnya banyak kerja yang menyerahkan perusahaan lalu berdoa karena sukses itu butuh perjuangan oke okay. Ya, Pak. kami semangat. Kita kembali. Next, sekarang story.